di papa barat. Ini ojek, ada juga wisata Deleng Sindeka. jadi buat kawan-kawan, jangan lupa terus ikuti video ini ya kawan-kawan. <SILENCIO> meter ke kan ya kawan-kawan nah. oke okay, kawan-kawan ini ternyata ada juga serintang gak namanya ya saya nah, melihatkan kawan-kawan Kita jalan nih. bukit yang paling tinggi ya yang suka camping boleh juga dikunjungi wisata Bapak Barat ini wisatanya masih alami ya kawan-kawan Oke, okay, kita udah sampai di atas. Ternyata wisatanya kayak gini ya, guys ya. tadi di atas tempatnya sejuk, guys. Nah, ini teman saya, guys. keren kerennya ya jadi buat pasang buat pacaran enaklah di sini atau tuh ataupun keluarga nah, ternyata ada juga pondok-pondoknya ya Oke okay guys, kita ke atas dulu ya guys ya, kita naik tangga dulu, ke atas, Aduh. biar kita dulu mandang dulu ke bawah ya guys Wow, keren guys, ternyata... oke okay, teman-teman, kami udah sampai di atas Deleng Sendika ya, nah, ini di bawah kita ini, kantor bupati ya nah. Antur Bupati Papak Barat Kota Salak ya. Jadi kurasa Deleng Sindeka ini enggak asing lagi untuk ke republik TikTok udah viral ya. Jadi buat kawan-kawan yang belum pernah ke sini boleh juga dikunjungi Deleng Sindeka. Ah ini tempat mendang-mandang ya ternyata sini anginnya agak kencang juga ya teman-teman cuacanya -teman. pun enak dingin ya teman-teman nah, ini teman-teman jadi kita di sini nggak bosan-bosan teman-teman wow ternyata tempatnya gini guys kering guys okay. Uis, mantap mantap wih ternyata ya bisa mandang-mandang ke bawah guys ini kantor bupati ya guys ya okay. Tempat yang di sini alami guys ya anginnya pun agak kencang juga guys Karena kami sini guys, kena hari biasa, karena sepi guys ya. Jadi kalau apa sehari libur, ini ramai guys. Nah, inilah tempatnya guys. Itulah kantor bupati guys ya. Kantor bupati Bapak Barat ya guys. Nah itu kota salak guys. Jadi buat kawan-kawan, boleh dikunjungi wisata Sintika ya. Kalau nggak salah tadi parkirnya kami cuman kartisnya berapa ini guys ya. Kartis masuk dewasa 2000 guys. Ternyata murah kali guys. Kami dua orang cuman 6000 bayar guys. Nah teman, -teman santai. Hey. Hey guys. Hey. Ini dibawah kita ini agak tinggi juga guys ya. Nah, itu ada juga pondok-pondok ya, guys. Tempat-tempat santai keluarga ataupun pasangan pacar gitu, guys ya. guys. Kita ke bawah dulu ya, teman-teman. 600 6... Aduh. ya terus pantai sekolahan tak buat ini tempatnya bersih kali guys ya wow keren guys. Juga ya,